selebel. Loh, <SILENCIO> udah tiap bung kebengi, Dim. Allah, Kata-kata. Kata-kata, Jawi. kata, -kata, ya ya kata, -kata, kata. kata, -kata Butuh setengah 11. Setengah 11 ya. Pengi Awan. Oh, awan, dia? Oh, kata-kata. Apa iki? Apa, apa Rio <laughs> akhir, jam sebelas, jam sebelas, jam sebelas, jam sebelas, jam sebelas, jam sebelas, jam sebelas, jam sebelas, jam sebelas, jam Percaya, etana, <tuk tangan <tuk tangan> Ini malam ke-15 Ramadan yo. Ya. Meninggal malam hari. <tuk> <Marob Bambang. tuk tangan> saya oh yeah. lagi kunir monggo oleh mangan, oleh mangan, so. oh, nah. besok, nah, karena besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, moro-moro na poteh botte mariner, ya ban, moro-moro na poteh botte mariner, nih lain diwian yang miren-miren mariner, ukurin ukurin, sini, berbunga kayak konjoning, rebun, rebun, rebun, rebun, rebun, rebun, rebun, rebun, rebun, rebun, Positif rebun, rebun, rebun, rebun, Kan? Tukang gali kubur profesional ini Kelebihannya desa ini lor. Gotong royong Alhamdulillah rupu lor ini ya Loh, oh, Oleh mangan eh. <laughs> Lewat diduduk ini, gak kubur macet lor nah, di barusan para pemuda ru ini lagi tak harus di masjid. Kebetulan yang meninggal jaraknya dari masjid selisih selisih tiga rumah ya Adim ya. berdekatan dengan masjid ini yang meninggal. Aduh mati mana Jam 11 malam lebih 8 menit. Oh, kok ya. <gulis> ini siaga. Genset siap, lampu siap, tenaga siap. Ya. Siap setiap saat. Yang penting dikirim mangan yuk ya. Enggak. Eh, enggak. <gulis> <gulis> oh, Rokok. positif yuk cari Rodik wis goyak rimang pancet pancet demo dirono gono pentak wong cilik lestinge lur adae adae murul lho aduh Masandra rek suwe dak petuk rek kata-kata iki aja menani Masandra eh potengane aja aduh poteh ono poteh-poteh ngunu lari ndak iki Mas mata kata-kata kata-kata Mas Ahmad yang luar mati apa? mati juga ngawur bahaya mati roh bengi bengi masih bengi ya ya udah ayo misalnya setengah meter hari Rabu, tanggal biru ini? 13 Nah, <laughs> 12 Oppo, tanggal 5, yuk 5 April 2023 Ini tukang kedok bonbonan nih Ulap dari direbul Nah, semua masih tahu Silau Silau barak nih anda paling gak ya, anaknya aman penerangan hanya satu lampu Oh dorong payah kok Aku ke Kata-kata Gak mulai Eh wong Tangi dodi Itu senternya gue penuh mat Sampai Candra tapi kalau di Jumat ini enggak, kalau somat gitu loh. enggak boleh eh, sireng enak dong papat ini dong eh, hari ini, ya iya, baik bareng-bareng Rek Iya, sudah sih Rek merah Kali Eh, ya aja jodoh lagi, aja digenteni Rek Ini Rek itu Pak emang Pak sih, Oh, sabar bos yuk lebih kurang ini ada 30 orang ya. orang Siro lu oh, Atmanem, Pitul, uh, uh, waduh Sama 10, 11 Oh, ya sih, Pak Tak sampai tenung Awas, Kak Boleh Proses pemindahan uh, lighting uh, uh, Karya rukem okay. Budi Hase Budi okay. Hase Ria akhir. Abel kepacul Tuh sendal di norak. Kau mau nih? Awas lu mas terus. Masuk larang bareng-bareng tim ini. kalau yang Karena kan pemuda kuler kayak mantik, ini, rekam-rekam doa. Ya, bupati <tuk> gondil <makam> ini... <tuk> kone kone. -kone. <tuk> di kondisi makam ini paruan, paruan guys gondil lor gondil apa yang ngaran ini? urunan makamnya angker ya? Ya, tapi kok mambu samu, Kok <laughs> mambu samu, mat. Yo, angker-angker itu tergantung, mat. Menurut sebagian orang sih begitu. Ini terbukti ada hitam-hitam ini, mat di sini, mat. Tampak, tampak selebat. Wah, ini penambakan cukup besar ini, mat loh. Oh Ini dia penanggung jawab eh, <tose> Mas Dodi Gandol sama Pak Adim dan Pak Rimang baru datang dari rumah duka Pak Rimang sepertinya mengantar peralatan mandi. Jenazah. Saranta korek-arek. korek rokok enak gowo. Iki rokok Samsung Dik. Masjid digorengne, Jun. Anu. Bul. Rokokan sing e. bul. E. Apa, apa, Mas? Eh. Oh, apa? Eh, iki Cak Gun. Apa, korang iki apa? Rumah-rumah saiki ngombene obat udel, Mas ya met terus ngerono jem e tak bungu me aku Iya, lagi aku nyakin. Sasar Jakun mesti jakun. Tidak enak. mesti enak. Oh kita kau banyulera. Alhamdulillah lur. Alhamdulillah. So lur. Koe ku Iya, bro. Sudah sekitar 20 menit. Bentolop, bentolop, bentolop. Bentolop, balik, bentolop, bentolop. tampil, tampil Cak Rowi memakai pakaian dinas. Rokem budiaseh ili ngolur Nah, itu kata-kata itu Ili ngolur, mati dari orang ngundung diwe lur Kau ngomongnya sih ngeduk lur Nah, nah, ini penari, kerasukan penari Jadi yang meninggal ini Pak Bambang adalah guru tari ya, Yang punya sanggar Sekar Miranti Masih ngundung kita gak ngelak, rek Oke. Okay. Allah, <laughs> <laughs> <laughs> oh no, iki rebut-rebut selang rebut sedotan. <laughs> ono. <Tana. laughs> Sopo <Sopetalo>. deluk? Hai guys. <coughs> penonton, guys. <coughs> Sing ngelawat, <to>, Guys, Iya men, ngerawangi men. Majuan, Mat, bake tomat. Yes. Lo sudah nih. wes, Senior Sampai buyar, oh, Saya <laughs> digentai oh. Ilingo Di Ilingo tuh lor <laughs> Kata-kata ini, lu ketok ya, peteng lah Ayo, ayo, ayo. Nah, Rukem Budiaseh Ilingo lor, gambar penduso kau sih iling Ilingo lor Bukain rukem saya tangguan lor. Seragam kebanggaan rukem <susuk> Budiaseh <susuk> <susuk> <susuk> budi <ase. susuk> ya rukun nih, ini dicerlok Tuh, tuh, tuh Nuker bang aku Uruwai Iwan keserut, anu iwan keserut daraku tuh nyeluk ada mangan di Darun tuh Pikiran Angger mangan ya <tuk> eh. iya dari lu kekai Gapanya? Gak lo Anu apa? Bakah? Apa? Ngolor mana? Ngolor Marinya isuk ya, tim, Duh, jam rolas kan malah isuk, tim yuk Malam bila lima olas, yuk Posisi bulan Purnama, lor hmm. Yorah ya, kan tengah-tengahnya bosoi guys eh? Pertengahan bulan Ramadan Gak rokokan, loh. Iki danau Periksuan dulu dua eh? ini pertengahan bulan poso. Periksuan apa? Tolkin aja, tidak ketok Nah, ini lah nah, ngomongnya, ini nah, ngomong. ya, Iya. Nah, iki dulu danau Periksuan genteni Mari Rio <laughs> nah, nah, anu, anu apa? Oh, Majid ya, mm. nah, anu. tidur nyenyak. Oh, anu. tidak ditakoni. Nah, tidak boleh ya. Besok susah ganti ini penari dulur. Oh iya iya iya. Maman Angeles. Noh, ganti ini Maman Angeles. Chat. <Cet! laughs> ganti ini penari Maman Angeles dulur. Rekan Juti malaikat ya. Ano. Ono, Pak. kita pitakonan kubur ya. Oh, apa lagi penonton yo, supporter Joglo kene, suporternya dari kampung Uh, wila rek Iki kok barang? Kok enggake timbo Sudah berapa sih? setengah jam, jil. Sekitar setengah jam kedalaman mencapai satu meter. Oh, oh satu meter! Oh, satu meter! Waduh, kuat! meter setengah Waduh, hmm. kuat! Anu ya, Waduh, kuat! Waduh, kuat! Waduh, kuat! Ya, Waduh, kuat! setengah kuat! Waduh, kuat! Waduh, kuat! ngepet, ngepe, Jadi uh. wow. <laughs> kamera mana Ya, ya. oke, okay. baik, baik, baik nya awan Jumat anu ya sok usah bersinar ya nyambakan ini, bisa, ya, ini Iki bisa ditonton di lain Project ya Kabul ya. ya? <tastrol> Yo, dia dicek Mari-mari sahur lah, tayang nih. gila-gila Apa nih? ini pasaran. Ya, kan re. Ayu, ayu, ayu, ayu. Ayu, ya, ini salah satu senior juga di bagian kali kubur Mas Dodik Gandals Jurakan wifi Gak cari orang wifi Gak cari orang ini wifi yang ngeduk, ya ngeduk lor Maksudnya masang wifi ya masang wifi Wah turu-turu turu-turu Ternyata pencahayaan cukup apaan. Di sini. malam ini? Ponaan Ada ada cak Eh, cak han. Ini cak kan. Cak kan itu cak han di selesai titik hmm, ini, ini. Wah ada penampakan sarung barang rek. Iki <laughs> sarung ada itu, itu, ada sarung. Ada bejat. Lulu, sarung. <laughs> itu, itu, itu, lulu, nah waw. masih jokpan mikir-mikir di rek diwian ini. Ya, iya lah kayak kancane. Kan, MEN, pandang, ya, <lapan> tujuan, kan batang ya gun masih mung gole kan arek kesasar tadi ke makam sentono sentono wong kan nih aku mengetok jupuan mau banter Masjid lewat sini, tapi aku ngeri manggung. Tapi yang ngeri manggung, tapi blok-blok-blok Tapi aku ngulon ngubure. tapi aku ngeri manggung. Tapi aku ngeri manggung, tapi aku ngeri manggung. Tapi aku ngeri manggung, tapi aku ngeri Oh, dipendem paling Besok besok. kan? Iya. Ambil caca kan? Besok ini mana udah asetnya rukun nih, duitnya masyarakat eh yeah. <laughs> duitnya anggota, kok masyarakat. Termasuk duitnya yang main barang nih. Kata-katanya, wih. Nandangi, <laughs> <laughs> raya. Nandangi kata-kata Nah -kata. <laughs> <laughs> Nandangi, dulur. <laughs> Ayo, dulur. Iya, wos, wos, wos, ini untuk ini kurang ini itu ya. Oh, ya, ini? Oh, ya, ya, ya, aku sih. <taid> Aku ke ya. kota tegali. Sore koron. ya. Tangjang ini jalan ya. Lo no eh sore Mari asar. Iya Mari panit. Oh yes, team, ya Suweng Tim ya. Terima kasih sudah menggali kan kubur, kubur. ibunda oh. saya. <laughs> Bapak Tim dan teman-teman ini dari Rukem Budiasi andalan Rio akhir. Potong nah, telur. Rio akhir Rio Dulur, Rio artinya rumah artinya, terakhir, oh, rumah <girupi> terakhir, ketua terakhir, rumah rumah terakhir, Ketua jokoso terus terus terus sih maaf sih rt yang bikin rt anyar rt anyar oh, Erd. Erd. Rte oh, ya, uji, ya. oh tapi mati oleh oh rt rt oh, <tele> oh. Like mati. oh ya lah <tele> Waduh. Ya Nyawa di duwek, ya. Lain, nah. ya begini suasananya memang. Jadi untuk biar tidak cepat capek sambil ngobrol guyon di mereka ini tanpa pamrih ya. Memang tukang gali kubur, gotong royong, suasana desa, tidak memungut biaya. Saya ngomong insap, Nuk. Insap, apa insap? Insap apa insap? Insap Insap. Insap baik kira masih istirahat reh singkuku mas Tau, itu, itu. Tema, <tik> wah ini awas awas arit arit Tema, tarit, tarit. Tema. kopi Tema. sudah datang mangan kopi dulur <tik> <tik> mangan kopi <tik> <tik> kopi sama tiga pak beluduan ya hehehe Nggak diendor soalnya nah ya dimana anu mangkau ya berilah bukaan loh ya kita sitok ya apa jari ya tim Alhamdulillah enggak sampai satu jam sudah hampir selesai tergantung amal perbuatan ya iya cepet tadi orang baik ini dari perwakilan pemuda ada Mas Aldo ini pemuda keren kecil bersama pamannya ini ada paman Dodi ini ini jelek jelek begini pamannya Aldo ini Dodi terus Didi oh iya <embarrassed> ganteng nih ganteng nih heh rocil gak sih terjajal rocil terjajal begini tuh heh heh heh heh heh heh heh heh heh heh heh heh heh Eh, ayo, Dek ayo, yang terap dek ya, kalau luas yang terap ya, rumah, rumah terap ya, rumah, terap ya, rumah, rumah, rumah, rumah, Bicara wih, nah. yuk, Iki lah, nah. berjalan barak-baraknya Oh, kampung yo. kampung Kali bungu, yo, kan no. Ya, apa, jadudur ya, ya Oh, jadudur-jadudur apa cerita tadi wes, tadi sih tadi kan durmu bila di oh kali <laughs> <laughs> <laughs> oh iya, iya, bal. Iya, bal. Wah, ya <laughs> <laughs> si <akai>. <laughs> dan boleh, ya bang, ini dodo Bikin nampani kalau itu maru kan Ya si nampani ya apa sih? Mas Guru, Mas Arif Iya Oh, kurang sak pacul di Kurang sak pacul? sak ya? ya? Iya, aku nampani Kami Ya buat ya, ini ya? ya, ya. Siapa dia yang datang ke saudara? Oi, awak oh, ya. ya apa? Jadi kuat. Oh. Tampar mana, kuat dah. Oh, ya. Pas ya. Pas Jadi. Ya. Pas ya. Nggak, model ya, model, diesel, tengah. model. Tengah. Ya, tengah. Tidak payu sandal rio ya, dalam Oh iya digenti, adung ngamuk Pecang main bonbonan lho, Eh, sini ya Pendak oh taurung. Kan iya. Community. <eresokan yang ditanggung>. Oh <tik> <ini. tik> Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, nih hai, jajan di kopi hai, kopi hai, hai, Aku mau, gak? ya yang sumur temen melihat. Ini Tepat pukul 00.00 WIB Sudah tinggal finishing ini Satu jam dari Jil ya Lihat jamnya Jil Dari start eh, yeah. Pas ya 00.00 00 Oke Oke Terima kasih buat seluruh Kupur, kupurkan, kupurkan, kupurkan. tenaga Gali Kubur, rukem Budi asih. mantap jaya tetap kompak, ya Tim ya. Biasa direken ngomongin wong-wong sih kayak aku ini, ya Tim ya. Emang kameramen kuduh ngomong ya, Tim? Gak butuh kata-kata, iya. Butuh, butuh, butuh. kan duduk, ya. Butuh tindakan. <laughs> butuh tindakan. Sementara kameramen ini bisa menungin. Ini wis, wis dilihat ngobongin lor. Alfa TH Ketika ini mari Wadah Alfa TH kan gua Masa apa-apa Masa apa-apa Masa ya Masa tiga Waduh Waduh Wah, ya mau coba Kol prus-kol prus Ini ya Alfa TH kan gua sopo ya Gua sopo-sopo ya Gua sopo-sopo ya senggelam ya Minar muslimin, war muslimat Waduh, ini gak meminat Wuhh, langsung rek Ilang nyamuk ya Penjahat, penjahat dari Bang Tepat pukul 00.00 sudah akan diakhiri oleh teman-teman dari gali kubur Rukam Budi Asih. Oke, Jumat. Oke. sih ano. Masih, ya. Masih banyak, Bro. Masih banyak, Bro. Ada ponari hmm. juga ada wedang kopi hmm. dan rokok. <laughs> <laughs> Ini seneng, Lur, para arek <laughs> Endek kutuh yuk, duwek yuk lor Beruntungnya, bagi kita yang berada di desa itu seperti ini Rasa gotong royong dan kebersamaannya masih kental Oke Mas Aldo? Oke terus Oke terus, pemuda harapan bangsa Mas ya. Aldo Kita diadakan di dewa Oleh kepala suku kita Iya suku apa namanya suku bahrawi <gulis> suku punir gedul suku punir gedul Loh, apa yang kita pote-pote Rek? Hmm? beda oh lampu riba ini ada penampakan baca, um. bro ini <gulis> penampakan itu, ya. kan, ayo Rek, caranya kita terus-terus ngebul. iya pinggiran terus-terus pun belum berapa ya penutupan nih kemarin Rek, siaran nih Rek Anu, nah, <laughs> ya. <The> Oke, <tune stuff> yeah. <te like okay, ternyata masih ditambahin sedikit lagi terus sama panitia gali kubur Mas Dodi gendong pas ya apa padas ya padas sih apa bahasa Indonesia Cil padis padas batu padas ya iya jadi yang bawah ini sudah nyampe batu uh. padas bukan tanah lagi iki mulai diobong-obongi dulur iya keselepan kamera lur hati <laughs> penutupan betulur penutupan Aduh. Ayo ya, udah lagi. Loh. itu ini rukun dulu itu agar kan itu bisa mantu ya ukurnya mencek tali yuk pemecahan oke mas lu sudah ditutup mas ngurut ya arah-arak gak marih-marih dikeduhi terus ini sudah nyampe batu padas penutupan oleh mas Dedy Gandol lencak kancil, sulukan. <gulau> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semangat semangat semangat. Menunggu assalamualaikum terima kasih dijawab dim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. <tuh> Insya Allah. <tuh>